tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka, nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami bersama di tempat ini. Baiklah kita dirikan tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian,